Ala Shallallahu alaikum. Shallallahu alaikum. Shallallahu alaikum. Rasakan sesuatu yang lebih dari bahagia dengan membantu saudara-saudara kita Yang mengalami kesulitan Al-Quran Al untuk belajar Islam Salah satu amalan cerdas adalah melakukan sedekah jariah yang biasanya disebut dengan wakaf. Dan Alhamdulillah BWA adalah lembaga profesional dan dapat diandalkan untuk mengelola wakaf. Saya Fadinyong ingin mengajak semua teman-teman untuk berwakaf di BWA. Jangan lupa Anda harus eco.